Nah, Saya tadi patroli ke lihat kunci kontak internal. Saya dari tim keamanan sama perkin kita dari Rosari. Mohon untuk dengan kalau di grup gitu. Eh, untuk mengantisipasi ada nih Pak.